kamana lagi nih sih mungkin kita punya kayak dulu lah. tanggal di tembilan. bagaimana sih jemput mati. Eh. <laughs> ya, <tahu>. <laughs> ah, ah, ah, ah, ah, Kauan akan nyala ha? Jual. Hah? 25 ribu. Masih Jual. jual juga? Kalau kami jual. Anda ada tulisan Bikin. Loh. apa <tuk> <tuk> apa, promosi apa mau, pak? Oh, promosi bahwa ingin buat apa pak? Uangnya lagi. <tuk> Girimis Ada yang ngupcin, guys kena dicoba ya. Heeh. Kenapa dicoba ya? terus terus duitnya tuh dia. Pemuatnya. Hanya. <laughs> Pada. Itu baru luarnya kan, Sala. Nanti dalamnya nih, Apa? benda ada dalam, -dalamnya ini dijual juga. Kan? Apa salah? Ah. Ini masih dia. <laughs> <laughs> Linya no benar. Apa salahnya? Belum bilang melama kayaknya. <laughs> begitu berperkosaan. Kamu naksir jadi <tansi> mahal, kayak naik harga tinggalnya ya? Jam Halo? Hmm? <laughs> Aku kau motor ya ini mana? itu lagi <laughs> <laughs> Gimana bagus bang? Tidak lurus, bang. Tapi jangan. Jik! Jik! Jik! Saya Sini Kau jikri! Tidak mahal! Kawannya berdua dengan bucin saja berdua. Lah yuk! Baca aku? Aku sudah turun! Kan Sita. Oh. Bumian. Pak, Then <closes> you ya patah. Ya. Lah, lah. ya. Bener -bener, bang. Hah? Ya, ya, ya. Jadi, mana, bang? Sebetulnya <laughs> <laughs> so, apa pakai lebih enak lagi? Ya? Coba, coba, coba, coba. bikin gini bang. Coba bikinnya gini. lama Halo, Bang. Hmm. Buka. Bisa. Aktif tuh. Aktif. Tidak. Ada Ada <laughs> yang lagi itu lah sedikit aja gitu dua Hmm. Nang Pak kasih dulu kan anu berat. Tuh. Tak kan tak kecil kan nih? Em, kasih ya? Mata muat. Coba aja. <laughs> Sakit ke kepala <laughs> Apa? orang-orang asing Kok berat? Pakai? lah Sini lah Sini Sini? Sini lagi, ceweknya juga Gimana? <tuk tuk> <tuk> Gini? Ini ya, masang e gini aja. Iya. aduh tuh. E. Ini Tuh ini? Ini sini. Tuh di sini Aku lah. Ini Ininya berat mau nyelam <situation> Jatuh nah. Jatuh nah? Standar ada, bah. Ada. standar dua ya. Udah mereng aja lah. Ke sini, kota, Kepala kesini? sini, nah, nah, nah, nah. Udah, aduh. Ini. Ya tahu. Astagfirullah. Barang-barang. kamu. Okay, nah. Ewan, tapi okay. aduh, tak jatuh kan nih? Tak. tahan kan? Iya Hah? Itu. Oh, itu. Kalau Ah, warna <S2Sean> dia. <Oliver> ah, yani. gelem Ih tadi hari lagi Ada Ah Nih tadi sama helm hijau jadi sama pada hijau. ada tadi. ini. Aduh. kayaknya Ini suka. nampaknya hari ini mantap konten ini. Kami berdua kan. Ini, Bang. Jadi thumbnailnya. Layar utama. Kenapa layak Wah, oh, jadi di layar utama. <laughs> <loh. laughs> <ini ngantang> <laughs> Kan? <laughs> bokong ini pandang penonton di belakang. Wah ada <laughs> yang terawar, tidak kak? Banyak. Satu dua. Oh. Bagi, ya tuh tegak, pernah sana kak ya? ke sana? đó với cái này. Có đi qua không ta? Đó. này để thêm tốc độ nhiều lên trong limbic system đã phát nhiệm vụ rồi. Đấy. phải. <cười> <Ừ. cười> <anh ăn> <cười> cần rồi. asyiknya <laughs> <laughs> cuy 哎呀 <laughs>